وتاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق قانته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله ومستمين سرمتى بركات من إسحاق رحمه الله تعالى wa aha rasulullah saw. بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. kata bin ashah. dan rasulullah pun mempersaudarakan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. maka dalam fi ma balaghana maka beliau bersabda sesuai dengan apa yang sampai kepada kami beritanya kata bin dan aku berlindung kepada Allah ta'ala dari mengucapkan apa yang Rasulullah SAW tidak ucapkan Wasallam SAW hendaklah kalian bersaudara dua orang dua orang yakni mengikat persaudaraan antara dua orang dua orang fuma akhada biyadihik Ali bin Abi Talib Kemudian tiba-tiba mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib Kemudian berkata, Hada akh ini Fadra." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa rasul rabbil alamin allazi laisa lahu khathir wa la nadhir wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akhawayni Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidnya para rasul imamnya para muttaqin utusan Rabbul alamin yang tidak ada tandingnya tiada bandingnya dengan Ali bin Abi Thalib menjadi dua bersaudara Wa kana Hamzah bin Abdul Muththalib asadullah wa asad Rasulillah dan juga Hamzah bin Abdul Muththalib Singa Allah dan singe Rasulnya. Wa am Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid ibni Harithah Maula Rasulullah Sallam, maula Rasulullah Sallam, ini pernah budak Rasulullah Sallam yang kemudian dimerdekakan, bahkan diangkat menjadi anaknya, sehingga pernah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Tetapi turun ayat Allah SWT melarangnya. Panggillah dengan nama bapak-bapak mereka Maka kembali menjadi Zaid Ibn Harithah dijuluki pula dengan Hibbu Rasulullah SAW Kesayangan Rasulullah SAW Berarti Hamzah bin Abdul Muttalib yaitu Paman Rasulullah SAW Dengan Zaid bin Harithah Akhawaini Menjadi dua bersaudara Wa ilaihi awsa Hamzatu tu Yawma uhud hina kitab dan kepada beliaulah Hamzah berwasiat Ya yani Sampai-sampai Persaudaraannya itu Sangat eratnya sampai-sampai mereka Saling wasiat ya. Biasanya wasiat itu Kepada keluarganya Kepada anak-anak turunannya ya. Tetapi karena Persaudaraan dua orang-dua orang tadi Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sangat eratnya Sampai-sampai ketika itu sebelum ya, Dilarang itu mereka saling mewasiatkan Seakan-akan lebih erat daripada urusan keluarga Tapi ketika turun hukum waris Ayat-ayat yang berbicara tentang waris Dan kalimat yang menyatakan Wal-aqrabuna aula bil-ma'ruf Kerabat dekat kalian lebih utama dengan kebaikan Maka persaudaraan tadi berkurang Turun kembali seperti persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya tidak sampai saling mewarisi, Tidak sampai saling mewarisi Maka Hamzah bin Abdul Muttalib Karena diprosedurakan dengan Zaid bin Harithah Maka beliau awsa Yawma Uhud Beliau mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah Pada perang Uhud Hina hadaruhul kitab Ketika beliau uh, Terbunuh dalam perang tersebut Atau ketika beliau Terkena tombak Dalam perang tersebut oleh wafsi seorang budak pilihan yang memang ahli tombak dibayar untuk pembunuhan Hamzah oleh Hindun binti Utbah yang kemudian Hindun bermaksud Islam radhiyallahu taala anha Khalid ketika akan wafatnya atau hampir wafatnya mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah qala in hadatsa bihi haditsul maut kalau terjadi padaku kejadian yang mematikan aku maka semua yang aku miliki adalah milikmu khun ibn warisan tetapi khun ibn setelah turun ayat waris tidak berlaku yang demikian kemudian yang bersaudarakan juga diantaranya Ja'far ibn al Thalib. yang dijuluki dengan Dhuljanahay At-Tayyar pernah, pernah dengar? Dhuljanahay At-Tayyar hey. Rasulullah SAW ketika Ja'far terbunuh syihid beliau melihat bahwa Ja'far terbang di dalam jannah dengan dua sayapnya maka dalam keadaan dijuluki dengan Biljanahai atau At-Tayyar Filjannah yang terbang di dalam surga itu adalah Ja'far Ibn Abdul Talib dipersaudarakan dengan Mu'ad ibni Jabal dari kalangan Ansar yaitu Aku Bani Salamah Saudara dari suku Bani Salamah maka jadilah keduanya sebagai akhawaini dua bersaudara Ja'far ibn Talib dengan Mu'ad Ibn Jabal Jib. berkata muhijam wa kana Ja'far ibn Abi Talib yawma izin wa iban bi'arbdil Habasha padahal Ja'far ketika itu dalam keadaan tidak ada masih berada di negeri Habasha Nabi ya, Rasulullah SAW sudah mempersaudarakannya sebelum dia datang. Bahawasannya, engkau, wahai Mu'atib Jabal, aku persaudarakan dengan Ja'far bin Abul 'Aal. Dalam keadaan belum datang Ja'far. Berkademu Isa, wakana Abu Bakar Siddiq dan bahawasanya Abu Bakar yang dikeluarkan dengan As Siddiq, As Siddiqul Akbar, radhiyallahu Anhu, yaitu Ibn Abi Qahaf. Dipersaudarakan dengan Kharijah Ibni Zaid Ibni Abi Zuhair Saudara Bal Balharif Ibni Khazraj Akhawaini Maka keduanya menjadi dua bersaudara Abu Bakar Dengan Kharijah Ibni Zaid Wa Umar Ibni Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Dipersaudarakan dengan Iqbal Ibni Malik Abu Bani Salim, salah seorang saudara dari keluarga Bani Salim Ibn Auf, Ibn Amr, Ibn Auf, Ibn, Ibn Al-Khazraj Yang artinya beliau adalah Khazraji Dari suku Khazraj Dengan Umar bin Fattah menjadi akhawai Umar dengan Itban Wa Abu Ubaidah, Ibn Al-Jarrah Yang namanya adalah Amir Ibn Amdillah tapi lebih terkenal dengan kumyahnya Iaitu Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah Namanya Amir Ibn Abdillah Ibn Al Jarrah Wa Sa'ad Ibn Mu'ad Dipersadarakan dengan Sa'ad Ibn Mu'ad Iaitu Sa'ad Ibn Mu'ad Ibn Nauman Saudara dari suku Bani Abdil Ashhal Maka keduanya Akhawaini Jadi dua bersaudara Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah yang nanti akan memimpin perang Yarmuk di masa Umar bin Khattab taala anhu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa ini lebih daripada yang kalian harapkan Mereka mengharapkan bala bantuan kirimkan sekian batalion untuk bertempur melawan Romawi di sini dan terus dan seterusnya suratnya begitu Maka Umar mengirim bala bantuan Berapa jumlahnya? Satu orang Yang dikirim Abu Ubaidah ibnu Jarrah Dikatakan ini satu orang Adalah mengalahkan Jumlah yang kalian harapkan Maka dijadikan Sebagai pemimpin Dan kemudian Allah SWT Memenangkan peperangan tersebut Dengan tangan Atau dengan pimpinan Abu Ubaidah ibnu Jarrah Fadiyallahu ta'ala dipersaudarakan dengan saat ibnu Mu'ad yang juga tokoh besar saat ibnu Mu'adz yang merupakan tokoh dari kalangan mereka orang-orang Ansar wa Abdurrahman <melodohan> ibn Ya'uw sang dermawan taala anhu yang kaya yang pandai berdagang yang diberi bantuan ketika dia datang ke Ansar atau hijrah ke Madinah dia tidak mau Diberi bantuan-bantuan untuk dia hidup Dia katakan tidak ya. Lakin dulluni alas Tunjukkan aku pasar ya. Minta ditunjukkan pasar ya. Begitu tunjukkan ke pasar Dia menawar sesuatu Mengantarkannya pada orang lain Dia dapat upah Upahnya diberikan barang Dijual menjadi dua Dua dijual lagi menjadi empat Dan kemudian jadi kembali kaya lagi ya. ta'ala dan juga beliau infaqkan hartanya fisa bilillah Abdul Rahman Ibn Awf Dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Rabi Saudara Balharif Ibn Khazraj Dari kalangan Khazraj Maka Abdul Rahman Ibn Awf dengan Sa'ad Ibn Rabi Menjadi ini menjadi dua bersaudara Wa Zubair Ibn Awam Wa Salamah Ibn Salamah Salama Ibnu Salama. Salama yang pertama dengan Salama yang kedua berbeda. Yang pertama tanpa mad Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam. Wa Salama bin Amay, Salama Ibnu Salama, Ibnu Waqsh, aku Bani Abdul Ashhal yang juga dari keluarga Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya menjadi akhawayn, menjadi bersaudara. Zubair bin Al-Awwam dengan selamat. dan dikatakan, Dikatakan pula, ta'ala ada riwayat lain bahwasanya Zubair Ibn al bin Mas'ud. menjadi dua bersaudara Utsman bin yang nanti akan menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Rasulullah SAW, Osman bin Affan dan Aus ibn Thabit ibn al-Mundir dan seorang dari kalangan ansar yaitu Aus ibn Thabit ibn al-Mundir aku Bani Najjar salah seorang saudara dari keluarga Bani Najjar menjadi akhawain menjadi bersaudara dengan Osman bin Affan Talhah ibn Ubaidillah yang termasuk mubasyirinil jannah termasuk tuk khabar kabar berita gembira dengan surga dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik yang pernah sekali tidak ikut jihad dalam perang dalam perang Tabuk tetapi kemudian turun ayat khusus untuk menerima taubatnya Ka'ab Ibn Malik itu ayat Allah Subhanahu wa taala Wahai sa'adatil ladina kullifu dan juga Allah berikan taubat kepada tiga orang yang tidak berangkat di antaranya adalah ka ibni Malik. Talha ibnu Abidillah dipersaudarakan dengan Ka' kaibni Malik dan Ka' kaibni Malik adalah salah seorang dari saudara Bani Salamah. Maka keduanya akhwah ini menjadi dua bersaudara. Wasad bin Zaid ibni Amr ibnu Faiz dan juga Ubay ibn Ka'ab Aku Bani Najjar yang juga salah seorang saudara dari Bani Najjar maka dipersaudarakan keduanya menjadi akhawayni Sa'id ibn Zaid dengan Ubay ibn Ka'ab wa Mut'ab ibn Umayr yakni juru dengan duta pertama ke Madinah diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah sebelum mereka berbayat dengan bayat yang kedua dikirim Musa bin Umair untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan untuk memimpin mereka salat dipersaudarakan dengan salah seorang dari mereka dari kalangan Ansar yaitu Abu Ayyub Al ansar namanya Abu Ayyub sungguhnya adalah Khalid Ibn Zaid yang juga dari keluarga Bani Najjar keluarga Bani An-Najah, maka keduanya Ahkawaini, maka keduanya bersaudara. Ah. Ah. Kan maka keduanya Ahkawaini, Utbah keduanya bersaudara. Abu keduanya Ahkawaini, Utbah keduanya Rabi'ah bersaudara. Maka keduanya Ahkawaini bersaudara, maka keduanya Ahkawaini bersaudara. Maka keduanya dari Bani maka keduanya Maka keduanya Ahkawaini Menjadi maka keduanya bersaudara. Maka keduanya bersaudara, Halifu Bani Maqzum Yang bergabung dengan Bani Maqzum Kenapa dikatakan halif Bani Maqzum Karena beliau adalah bekas budak juga Sehingga Tidak dijelaskan atau tidak disebutkan nasabnya Maka digabungkan dengan Yang memerdekakannya Dari Bani Maqzum Maka dikatakan halif Bani Maqzum dipersaudarakan dengan Hudayfah Hudayfah Ibn Liyamah Salah seorang dari Bani Abd-Sin yang juga Khalif Bani Abd al-Ashal, yani yang bergabung dengan Bani Abd al-Ashal, maka keduanya Ahwaimi, Amr bin Yasir dengan Hudayifah Ibn kalu, dan Dikatakan pula, "Sahabat Ibn Qais Ibn Syamaz, Akhul Balkharis, Ibn Khazraj, Khotibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Amr bin Yasir, Ahwaima." <coughs> Dikatakan pula, dalam riwayat lain. Bahwa ini bersaudahkan dengan Amr bin Yasir Bukan Huzaifah Ibn Yaman Tetapi Thabit bin Qais Thabit bin Qais bin Syammaz Itu dijuluki dengan Khatib Rasulullah Khatibnya Rasulullah SAW ya. Ini Tukang pidatonya atau ahli pidatonya Rasulullah SAW Yang biasa Rasulullah SAW suruh untuk berpidato Untuk berbicara Wa Abu Dharrin Yang namanya kata Abu Ibnu Ishab Barir Ibn Junada Tetapi ibnu Hisham berkata Aku mendengar tidak dari satu ulama Dari sekian ulama Bahwa namanya bukan Barir Ibn Junada Tetapi Junduk Ibn Junada Abu Dhar Al-Ghifal Bapaknya semut Julukannya Karena sayangnya beliau Dengan semut Dan dia ketika makan dia ambil serameh, Diberikan kepada semut sambedi dijuluki dengan Abu Dharr wal Mundhir ibn Amr Al Mu'aniq apa Al Mu'aniq Al Musrim Al Mu'aniq li maut julukannya unik lagi radhiyallahu taala anhu Mundhir ibn Amr julukannya Al Mu'aniq li maut orang yang bersegera untuk mati yang semangat untuk mati Ya, ini dalam jihad bisa orang yang sangat bersemangat, bersegera ingin mendapatkan syahid. Ya. Maka Abu Dhar dipersaudarakan dengan Munzir. Abu Zar, ya. Al-Ghifari dengan Munzir Ibni Amr, Al-Muad'Dad Limaut. Ya. Munzir dari keluarga Beni Saidah, Ibni Kaab dari kalangan Khazraj ya. maka keduanya Akhawain Menteri Dua Bersaudara. Berkata Hisham, Berkata Ibnu Hisyam sami'tu ghairu wahid min ulama akutu mendengar tidak dari satu ulama yang berkata bahwa Abu Dzar namanya Junjub Ibnu Junadah Hala Abu Ibnu Sa' Ibrahimullah wa kana Hatib Ibnu Abi Baltah dan juga Hatib Ibnu Abi Baltah halif dari Bani Asad Ibnu Abdul 'azza dipersaudarakan dengan Uwaim Ibnu Sa'idah Saudara dari Bani Amr Ibnu Au maka keduanya Akhawa ini menjadi dua bersaudara. Wasalman Haris, al Farisi, wa Abu Darja, Awiy ibn Ta'alba, Abu al Harith ibn al Qasrash juga menjadi Akhawa ini menjadi dua bersaudara. Salman al Farisi dengan Abu Darja. Salman al Farisi disebut al Farisi karena memang dari Persia yang memang sengaja datang ke Madinah untuk menunggu Rasulullah SAW ya. karena dia memang hidupnya untuk mencari kebenaran ya. dari versi dia bertanya-tanya tentang kebenaran sampai ditunjukkan tentang pendeta dari penyembah api berubah menjadi nasrani ketika pendeta nasrani tadi sudah tua renta dan akan wafat dia katakan sebelum kewafat "Tunjukkanlah ya. kepada siapa aku harus mencari ya. penggantimu untuk mencari ilmu dijawab pulang si, si Fulan sampai yang terakhir berkata bahwa saat ini adalah saat akan munculnya seorang nabi di negeri yang banyak pohon-pohon kurma dan begini dan disebut ke siri cirinya ada yatri maka beliau mencarinya sampai melalui perjalanan yang panjang sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sama Faresi sudah ada di Madinah He. dan dia menyatakan sungguh kalau benar ucapan pendetaku dulu Maka inilah orangnya Ciri-cirinya persis Tinggal satu lagi Dia tes dengan dua perkara Yang sisa Yang lainnya dia sudah ketahui benar semua Tinggal satu tanda kenabian di punggungnya Dan tiga makan sodakoh Maka dia datang Menemui Rasulullah SAW di bawah pohon Diberi sodakoh Ini sodakoh untukmu. Maka diterima oleh Rasulullah SAW diberikan kepada yang lain pada bukakan dan lainnya dia tidak makan sama sekali maka dia datang lagi mengatakan ini hadiah untukmu ketika dia katakan hadiah rasulullah selamat maka dia menyatakan sungguh tinggal satu aku bersaksi bahwa engkau adalah rasulullah selamat tapi bolehkah aku melihat tanda kenabian di punggungmu maka Rasulullah tunjukkan ini yang mau kamu cari tunjukkan seperti bulatan seperti telur lol burung yang ada di punggungnya yang disebut dengan khatimun nubuah khatim al-nubuah salaman al-farizi juga seorang yang mengusulkan khandak di perang khandak perang dengan menggali parit itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab tetapi ketika pasukan Ahzab datang pasukan sekutu mengepung Medina Rasulullah SAW menerima usulan dari Salman al-Farisi untuk penggali parit, dan itu cara kami berperan di negeri kami dulu. itulah jasa beliau, radiallahu ta'ala anhu. Dipersaudarakan dengan Abu Darda, azahid seorang yang zuhud, radiallahu ta'ala yang sungguh sangat semangat beribadah kepada Allah SWT. Kalau menyusam, wa imil ibni amir, wa yuqal Amir ibni zaid. Dikatakan oleh bin Hisham bahawa Umayr ibni Amir disebut pula dengan Umayr ibni Zaid. Wallahu Taala Alam. Abu Darda namanya adalah Umayr ibni Taalaba. Tetapi dikatakan pula Wallahu Alam adalah Umayr ibni Amir dan dikatakan pula Umayr ibni Zaid. Wallahu Taala Alam. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Darda. Rabbul Taala Anhu. Hafiz bin Hisham. Wabilalun maulak Abu Bakar dan bila maulanya Abu Bakar ini budak yang diperdekahkan oleh Abu Bakar, tadi Taala anhu ma muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa muadzinya Rasulullah wa Sallam Dipersaudarakan dengan Abu Rwayhah Abdullah ibn Abdurrahman al Khafami, fromahahadil Fazah dan salah seorang dari suku Fazah atau dijuluki pula dengan kanza pakai qaf. Allah taala ah. Maka Bilal dipersaudarakan dengannya. Fa'ula'i man summiya lana mimman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi min ashabihi. Dan itu yang disebutkan kepada kita secara riwayat nama-namanya tentang dua orang, dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi di antara sahabat-sahabatnya. Falamma dawana Umar bin Khattab ad-dawawin bi Ketika Umar hendak menyusun dewan, menyusun catatan, ini catatan nama-nama yang si sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan. Wakanabillallah, ila Syam. sedangkan bila sudah keluar berangkat ke Syam, dan tinggal di sana di Syam mujahidan sebagai mujahid di Syabillallah. Maka Umar pun ketika menyusun dalam keadaan beliau di Syam, kaulah Bilal, berkata kepada Bilal, Ila man taj'al ya kepada siapa engkau digabungkan wahai Bilal saya akan mencatat kamu di mana bersama siapa Qala ma'a Abi Bilal dipersaudarakan dengan Abu yes. maka ketika ditanya engkau ya Bilal waktu itu bersama siapa digabungkan dipersaudarakan maka Bilal mengatakan ma'a Abi Ruwaihah la ufariquhu abadan aku dengan abi raihah dan abu tidak berpisah dengannya selama lamanya lil ukhuwah allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada karena persaudaraan yang rasulullah sallallahu ikatkan antara aku dengan dia fa ilayhi wa dhommi wan habasyah ila khatam maka umar pun menggabungkan dia kepadanya maka digabungkan dewan habasyah ila khatam dewan habasyah Catatan orang-orang Habasyah digabungkan dengan catatan orang-orang dari khutam. Khutam adalah kabilahnya uh, Abu Waisha. Ya. Tadi saya baca khutam, atau khutmi. Ini salah cetak. Harusnya al khutam, kurang mim di atas. Yang salah cetak diperbaiki. Lima kali bila diminum karena kedudukan bila bersama mereka. فَهُوَ <tallahu> فِي maka beliau digabungkan dengan suku khat'am sampai hari ini di Syam 6 nah. yang berikutnya dibahas adalah orang yang pertama terbunuh di Madinah Qanibina Azzaikumullah dikisahkan oleh As'ad ibn Zurarah Dan yang terbunuh atau yang meninggal pada bulan-bulan tersebut tilkal ashur adalah Abu Umamah yang bernama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu. Wal masjid yubna ketika masjid sedang dibangun. Aqadatuhu dabhah aw ashqa. Yani tertimpa dabhah aw ashqa. Dabhah itu di Terbas dengan pedang Kalau syahqah adalah di cekik Wallahu ta'ala A'lam Berkata Ibn Ishab Abdullah Ibni Abi Bakar Menyampaikan kepada Abdullah Anaknya Abu Bakar Ibni Muhammad, Ibni Amr, Ibni Hazm Dari Yahya, Ibni Abdullah, Ibni Abdul Rahman, Ibni As'ad, Ibni Zorah dari cucunya As'ad ibn Zurara Menceritakan tentang Kakeknya As'ad ibn Zurara Ketika terbunuh Anda Rasulullah, Rasulullah SAW Ketika itu berkata Bi'sal mayitu Abu Umamah Li Yahud Wa Munafiq Al-Arab Sungguh sejelek-jelek Orang yang terbunuh Oleh Yahudi Dan Munafiq Al-Arab Bukan mayit yang jelek ya. Ini sejelek-jelek pembunuhan oleh Yahudi dan munafiq. Begitulah terjemahnya Lebih tepat terjemahnya. Ya. Ya, ini sedang, sedang menceritakan jeleknya munafiqin dan juga Yahudi. Tidak ada lain. Yang membunuh beliau anu salah satu dari dua golongan. Kalau nggak Yahudi, munafiqil Arab. Orang-orang Arab yang masih nifak. Di Mekah tidak ada ini tetapi ketika sudah di Madinah, kaum Muslimin sudah mendominasi dan Rasulullah SAW sudah memimpin, sudah berkuasa di sana, maka muncullah orang-orang yang berpura-pura Islam padahal munafik. Kalimullah, maka Rasulullah mengatakan ini adalah korban pembunuhan yang terjelek. Kenapa pembunuhan yang terjelek? Karena baru selesai ditulis perjanjian baru selesai, ditulis perjanjian untuk jangan saling membolimi, jangan saling merampas harta jangan saling membunuh, hendaklah saling dukung, mendukung, saling bela, membela kalau ada serangan dari luar, kita baru membahu untuk membela negeri ini dan seterusnya tiba-tiba terjadi pembunuhan maka Rasul menyatakan bi'sa al-mayyat sungguh sejelek-jelek orang yang terbunuh oleh yahudi ini sejelek-jelek pembunuhan yahudi sejelek pembunuhan munafiq Arab ada ini. Ya Mereka berkata Kata Nabi SAW Mereka pasti akan berkata Kalau saja dia benar-benar Nabi Ini saya enggak akan terbunuh temannya bisa temennya temannya enggak akan terbunuh Pasti mereka akan berkata begitu Lihat Kalau benar-benar Nabi nggak akan terbunuh itu sahabatnya Temannya Maratul Ma Rasulullah menyatakan Wala amliku li nafsi Wala li sahibihi minallahi Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas diriku Demikian pula atas saudaraku ini di ya, Dihadapan Allah ta'ala Jadi kalau Allah yang menakdirkan Maka aku tidak berkuasa apapun Terhadap diriku maupun terhadap sahabatku Rasulullah SAW menyatakan ini qada Allah sudah takdirkan Dan aku tidak memiliki apapun bisa menentang Allah tidak mungkin aku bisa menentang takdir yang Allah takdirkan. Aku tidak memiliki kuasa atas diriku maupun atas sahabat. Berkata Ibn Ashab Rahimahullah. Wahadnatani Asim Ibn Amr ibnu Qatada Al-Ansari. Menyampaikan kepadaku Asim ibnu Umar ibnu Qatada Al-Ansari. Anahu lama mata Abu Umamah. Ketika meninggal Abu Umamah. Yaitu As'ad Ibn Zurarah. Ijtama'at Banul Najjar Berkumpul Banul Najjar Banu Najjar adalah suku, sukunya Sukunya As'ad ibn Zura'ah Semuanya berkumpul ila Rasulullah SAW Mendatangi Rasulullah SAW Wakana Abu Umamah naqibuhum Sedangkan Abu Umamah Adalah naqib mereka Pimpinan mereka فقالله, Maka Rasulullah SAW berkata Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna qad minna, Ya Rasulullah, asubunya orang ini yang terbunuh ini kerdukannya di depan di atas kami, sebagaimana kau telah ketahui. Ya'li pemimpin. Fajr al maka tentukanlah di antara kami seseorang menggantikan As'ad bin Zuarah yang terbunuh. Yuqimu min amrīna ma untuk meluruskan, untuk membimbing urusan kami sebagaimana As'ad bin Zuarah memimpin kami maka Rasulullah S.A.W. bersabda kepada mereka antum akhwali kalian adalah saudara-saudara ibu sudah, masih ingat ya bahwasanya ibu Rasulullah S.A.W. aminah adalah dari Bani najjar wa bima fikum wa ana naqibukum kalian adalah saudara-saudara ibu wa bima fikum dan aku Dengan apa yang ada pada kalian Dan aku Masih berkait dengan kalian Ini masih ada hubungan persaudaraan, Kalian adalah saudara-saudara ibu kami Maka ana naqibukun Maka akulah naqib kalian Kata Rasulullah SAW Kha'an ibn Lihat, Rasulullah SAW menentukan dirinya sebagai naqib mereka Pengganti As'ad ibn Zura. Dan ini memiliki dua faedah penting yang pertama kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Rasulullah sallallahu tidak suka untuk mengutamakan salah seorang mereka di atas yang lainnya. Nanti terjadi sesuatu di kalangan mereka. Karena setelah sepeninggal ibn Zuhrah mereka semua akran. Dan biasanya kalau akran itu bersaing, Tahu akran. Akran itu imbang Apa sih? Unda-undi. Hampir sama semuanya. Sehingga kalau dipilih yang itu, yang ini kenapa enggak saya? Kalau pilih yang ini, yang sana juga, maka berkata seperti itu. Dan seringkali akron itu seperti itu. Maka ketika tidak ada lagi yang menonjol seperti Asad bin Ilmu maka Rasulullah SAW tidak menggantikan dari salah seorang mereka yang hampir sama semuanya. Maka Rasulullah menjadikan diri sebagai nakib mereka. min Fadli Bani Najjar, hikmah kedua adalah ini keutamaan Bani Najjar. Apa keutamaan Bani Najjar? Naqib mereka adalah Rasulullah langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Maka Bani Najjar memiliki keutamaan tersendiri karena Rasulullah sallallahu adalah naqib mereka alaihi wa ala alihi wasallam di alami, di waktu atau di alami di waktu berikutnya adalah tentang apa dan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu salam Maka Rasulullah SAW membicarakan dengan para sahabatnya, sebagaimana dikatakan oleh Ishaa, rahimahullah balam ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah ketika rasulullah sudah tentram di Madinah, wajتماع إليه dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin, wajتماع Amrul الأنصار dan orang-orang Ansar pun sudah bersatu, alhamdulillah. istahkam, amrul Islam, maka urusan Islam menjadi mantap. istahkam dari kata muhkam, ini yani mantap. Wakamatul Salat, ditegakkanlah salat. Wafurotul Zakah dan juga diwajibkan zakah dan juga asyiah dan juga puasa. Wakamatil Huru dan tegak pula hukum-hukum Had. Wafurotul Halal, wal Haram dan kemudian ditegakkan pula halal dan haram. Watabu al Islam bain azharim. Maka tegaklah Islam di atas punggung-punggung mereka Atau di antara punggung-punggung mereka Kana hadal hayu minal ansar, humul ladina Maka mereka lah Kampung mereka dari kalangan Ansar merekalah lah yang tegaknya udah Yang mempersiapkan tempat Untuk tegaknya Islam wal iman Dan juga mempersiapkan iman Sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan Muhajiri ini yani sudah beriman sebelum mereka datang. Berarti mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ta'afir. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْهَاجَ رَيْلِهِمْ نَمْ. Mereka mereka mempersiap, mempersiapkan tempat dan juga mempersiapkan iman <tos> <tos> <-ette> dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya, bahkan. Mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ini kehebatan orang-orang ansal. Waktu Rasulullah dan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, nas ilaihi Hanya saja manusia itu kumpul untuk salat lehi ini mewakili Ketika datang waktu-waktunya di dakwah Tanpa panggilan Jadi tadinya Hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW Waktunya Kalau jam eh, kalau matahari begini Maka kumpul untuk salat luhur Kalau bayangan sudah begini Maka kumpul untuk salat asal Kalau sudah terbenam matahari Dan muncul syafakul ahmar Maka kumpul untuk salat maghrib Ketika hilang syafakul ahmar Maka kumpul untuk salat isya' Kalau terbit fajar maka kumpul untuk sholat subuh Hanya begitu saja Sehingga mereka berkumpul tanpa ada panggilan apapun Faham Rasulullah S.A.W Haina qadimaha Maka Rasulullah S.A.W sangat ingin Hama Itu keinginan yang sangat Haina qadimaha Ketika sampai di Madinah dan sudah ditegakkan sholat Ingin Ingin memanggil dengan sesuatu seperti memanggil dengan terompet, Seperti Yahud ketika memanggil Kaumnya untuk sholat Mereka memanggilnya dengan trompet Sang kakawa Kabukil Yahud Yang Yahudi memanggil mereka Anggota mereka, kaum mereka untuk sholat Dengan trompet Yang kemudian dilanjutkan Oleh Para tentara Di seluruh dunia termasuk Indonesia Kumpul, dat kubul. dat kubur kumpul. dat bar. Mati, trompet. Akhir trompet, menang trompet, kalah trompet. Konebdina al ini kebiasaan dari Yahudi. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Fumma karihahu. Nabi ingin memanggil seperti itu dengan trompet, tapi gak suka. Gak mau, Rasulullah SAW. Gak mau sama dengan mereka. Tapi ingin memanggil dengan sesuatu. Fumma ammaru bin naqus. Kalau begitu... Lonceng saja, panuh kita maka diukirlah sebuah lonceng dibikin oleh mereka oleh pandai besinya. muslimin adalah salah untuk dipukul nanti sebagai tanda panggilan sholat. Tetapi juga beliau tidak suka. Kenapa? Karena sama menyerupai nasrani yang memanggil umatnya ke gereja dengan lonceng, teng teng, teng. Yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin Di jam-jam mereka di masjid-masjid Jam besar Di masjid itu kalau bunyi Bang Masya Allah, itu kebiasaan Nasrani Sudah masuk ke masjid sekarang tadi di rumah rumah, sekarang sudah mulai masuk masjid Maka Masjid-masjid muslimin yang masih ada lonceng-lonceng Gerejanya, hendaklah dimatikan loncengnya Saja, jamnya biar Jangan dibuang Biarkan jamnya, loncengnya saja dibuang Jangan pakai bunyi-bunyi yang seperti itu. Itu adalah kebiasaannya orang-orang mazherani. Ya. Kalimatnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan apa memanggil kaum muslimin dan mengingatkan sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu asar. ala ketika mereka dalam keadaan seperti itu. Ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Sa'alabah Ibn Abdul Rabbi Al-Khubal Harith ibn Khazraj Al-Nidah Ketika seperti itu Tiba-tiba Abdullah ibn Zaid Salah seorang dari Khazraj Dari saudara Bal Harith Tiba-tiba bermimpi Ra'a Al-Nidah Fa'ata Rasulullah s.a.w mendatangi Rasulullah SAW, alaihi wasallam maka ya Rasulullah inna taafa bi hadhihi lailatul thawaf ya Rasulullah aku datang sesuatu malam tadi ketika aku tidur apa itu qala marra bi rajulun alayhi thawban akhdaran datang kepadaku dua orang memakai pakaian hijau membawa lonceng di tangannya fakultuh maka kau katakan kepadanya ya hamba Allah atbiq atbiq naqus wahai Allah apakah kalian menjual lonceng itu aku akan membelinya kalau kata dua orang tadi apa yang akan kau perlakukan dengan lonceng ini kalau salah kami akan memanggil orang-orang untuk salat dengan lonceng itu kalau maka dua orang tadi menjawab afa la adulluka ala khairin min dhalik mawqa'a tunjukun bihi min alladhi ahsan qultu wama aku katakan apa itu yang baik qala taqul qau -ta ucapkan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alannabiy Muhammad sallallahu alannabiy Muhammad hayya ala shalah hayya ala shalah hayya ala falah hayya Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Dalam kisah yang lebih lengkap Disebutkan pula ketika Dia melihat lagi dua orang membawa Trompet Aku katakan kepadanya seperti ini, Atabiya Hadal bur Apakah kalian jual Trompet itu Maka mereka pun menjawab Apa yang akan kau perbuat dengannya Kalau Aku ingin memanggil orang untuk sholat dengan trompet itu. hal <mengat> maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik dari itu? Kultur mau aku katakan apa itu? <mengat> ucapkan, "Allahu akbar, Allah akbar, allahu akbar, sampai akhir, ada diajarkan oleh orang tadi." Dalam mimpinya. <mengat> Walau Rasulullah ketika dihabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Inna ha. La, ru ya, lah, ruh Ini adalah ruh ya, hak insyaallah. Ini adalah mimpi yang hak insyaallah. apakah ini berarti berdalil dengan mimpi? Tidak. Ini bukan berdalil dengan mimpi, tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah SAW yang berkata, ini mimpi yang hak. Kalau kita mimpi, kemudian tidak ada Rasulullah SAW yang mengatakan, ini mimpi hak atau mimpi batin. Apakah bisa jadi hujah? Apakah bisa jadi dalil? tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ini hak atau batin karena perlawanan dalam keadaan sudah eh, tidak ada. Maka yang ada adalah hadis-hadisnya dan Al-Quran yang lengkap, cocok dengan Quran dan Sunnah. Maka itu mimpi yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu mimpi yang batin. Eh, maka Ekorniin Azza eh, tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa pula menggugurkan satu hukum. Itu mimpi Kedudukan mimpi tidak bisa menambah satu hukum Tidak bisa mengurangi satu hukum Tidak bisa menggugurkan satu hukum nggak bisa merubah yang halal jadi haram nggak bisa merubah yang haram jadi halal Tiba-tiba kamu bermimpi didatangi orang yang sangat putih Bersih bercahaya mukanya Yang kamu menduga ini pasti Rasul Kurang berkata kepadamu Wahai fulan bin fulan Aku Rasulullah Aku merubah Syariat yang pernah kuajarkan kepadamu. Sekarang sholatlah seperti ini. Sekarang sholatlah seperti itu. diubah. Apa mimpi ini bisa terima? Tidak bisa. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mimpi yang hak. Bagaimana kita memastikan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW. Dan bagaimana mungkin Quran dan Sunnah bisa dirubah oleh sebuah mimpi sehingga mimpi ketemu Nabi khidir sekalipun yang mengatakan kepadamu bahwa kamu sekarang bebas tidak perlu salat lagi hati-hati itu bukan Nabi khidir itu syaitan iblis yang menyerupai Nabi khidir dan kemudian mengatakan kepadamu supaya jangan salat tetaplah salat tetaplah beribadah tetaplah kamu memegang syariah jangan digugurkan hanya sebuah hanya karena sebuah mimpi Marahallahu alaikum kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW innaha laru'iyahak itu adalah mimpi yang hak insyaallah kata nabi faqum ma'a bilal faalqihha berdirilah engkau bersama bilal dan ajarkanlah bilal agar bilal lah yang mengumandangkannya fal yu'adhdhin biha hendaklah bilal mengumandangkannya fa innahu anda sautam minka karena beliau lebih keras suaranya daripada kamu Qanibirina azakumullah, anda maknanya adalah anfad anfad, maknanya ab'ad sawtan lebih jauh nyampe -nya. ini suaranya akan nyampe lebih jauh, karena lebih keras Qanibirina azakumullah yang seperti inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa mengeraskan suara ketika azan itu adalah sunnah kalau saja tidak sunnah niscaya yang azan cukup Abdullah bin Zaid karena dia yang hafal mimpinya Abdullah bin Zaid yang memimpi Rasulullah Shallallahu maka dia berhak untuk memuji karena dia yang hafal kalimat-kalimatnya tapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan timlakan pada bilal karena bilal suaranya lebih jauh ini lebih nyampe kepada orang yang jauh menunjukkan bahwa dianjurkan yang lebih keras suaranya. Dan ini dalil Yang menunjukkan bahwasanya okay, muka Rasul itu sunnah Atau diselakan dengan masalih mursalah Masalih mursalah adalah Masalah yang sesuai dengan tujuan cara okay. Rasulullah SAW memberitakan keras Dan ini pengeras Maka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Bukan bid'ahasana okay. Tapi sunnah yang dijuluki dengan masalih mursalah maka bilal, Ketika bilal adzan dengan suara yang keras, Umar bin mendengar kalimat tadi. Allahu, akbar, Allahu akbar, ila Rasulullah SAW. Maka Umar mendengar kalimat itu keluar segera. dalam keadaan sampai belum sempat memperbaiki pakaiannya. Yani dalam keadaan masih uh, terserap pakaiannya dan mengatakan ya Nabi Allah ya Nabi Allah walabi ba'athak bil hak laqad ra'i tumislah ada sungguh aku bermimpi dengan azan yang seperti ini sama mimpinya alhamdu ala dhalik. kata Nabi alhamdulillah segala puji bagi Allah atas yang demikian berarti ini semakin benar semakin mantap lagi bahwa ini adalah mimpi yang hak. Oleh <tuh> besar kadesa nih biha adalah Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Sa'adaba ibn Abdurabbi An abihi Khalil bin Alzukumullah Bisakah seseorang berkata setelah membaca kisah Adzan ini sayang sekali ya Yang diusulkan baru dua trompet sama lonceng coba usulkan tuh pasti diterima karena nggak bertentangan Enggak menyerupai Nasrani Juga nggak menyerupai Yahudi Ya kira-kira? Eh, ucapan seperti ini bisa diterima? dong? Betul Hah. Kan tidak menyerupai Nasrani Kan tidak menyerupai Yahudi Hah? Bagaimana kira-kira? Sungguh ucapan yang seperti ini Tidak bisa diterima Kenapa? Karena ini yang berbicara Rasulullah wasallam. Dan yang menyatakan ru'ya hak Ini mimpi yang hak juga Rasulullah S.A.W Maka kalau sudah ada ucapan Rasulullah S.A.W batal, batal semua usulan-usulan yang lain Mau usulan seruling kek Mau usulan apa lagi Semua batal Atau api dinyalakan di tempat tinggi Wah api sudah menyala Berarti sudah datang waktu salat Semuanya batal Sebab sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan kata Imam Syafi'i rahimahallahu sa'ala kalau sudah jahati sunnah maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya jika sudah datang sunnah maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyelisihinya Nggak boleh menyatakan, tapi kayaknya kalau pakai bentuk, lebih bagus tidak diajar untuk memanggil salat kecuali satu saja yaitu ada. <tip> okay. tidak ada tambahan sebelumnya tidak ada tambahan setelahnya Jangan sok pinter di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sok pinter di hadapan para sahabat Ridwan Alaih Jangan sok pinter di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in dan Tedi'i tabi'in. Mereka tidak menambahi di awalnya, mereka tidak menambahi di akhirnya. Para Allah hukum wa fohbihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.